Rafi Ahmad bersedia biayai pernikahan Billy Syaputra dan Amanda Manopo. Presenter kondang Rafi Ahmad menyatakan niatnya membiayai pernikahan Billy Syaputra dan Amanda Manopo jika mereka serius. Awalnya, Billy mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rafi dan istrinya Nagita Slavina. Melalui video yang ditayangkan di acara tersebut, adik mendiang Olga Syaputra itu juga mengungkap keinginannya menikahi Amanda namun terkendala biaya. Billy pun meminta Raffi untuk miayai pernikahannya, nanti Billy kalau lu mau nikah kita bayarin tapi lu mau nikah enggak, kata Raffi. Di sisi lain ayah Rafathar ini mengungkap keraguannya karena hubungan Billy dan Amanda akhir-akhir ini dikabarkan retak. Terus sama Amanda Manopo apa kabarnya? Gue denger-dengar lo lagi berantem, semoga cepet baikan lah ya. Jangan jadi kurus gitu Bill, tutur Raffi dengan ada kelakar. Nagita Slavina yang mendengar hal tersebut langsung menasehati suaminya Jangan gitu, intinya kita doakan yang terbaik aja buat mereka Ya kalau jodoh pasti selalu dimudahkan jalannya, ucap Nagita Amanda Manopo bucin ke Billy Syaputra, Ibunda beri pesan mendalam Amanda Manopo dan Billy Syaputra kini merupakan salah satu pasangan selebriti yang paling banyak penggemar. Keduanya kerap didoakan penggemar agar langgeng dan bisa melangsungkan pernikahan. Di beberapa vlognya pun, Amanda dan Billy saling bucin alias lengket banget. Ketika jadi bintang tamu di acara Rumpi TransTV, Fanny Rose meminta komentar ibunda Amanda Manopo melihat putrinya sekarang begitu lengket dengan Billy seperti sejoli. Pokoknya kalau lagi bucin mah, mamanya sama papanya dicuekin dulu. Kata ibunda Amanda Manopo, Henny Manopo. Saya bilang karena pernikahan itu nggak seperti pacaran Sekali seumur hidup saya pikir kalau sudah dapat yang cocok kenapa enggak Kalau saya kan karena gagal jadi ketemu sama dedinya ya enggak lama ungkapnya Menurut Ibunda Amanda menopo sejak dahulu memang pemikirannya itu sudah dewasa Dari kecil Amanda selalu memiliki rencana Misalnya ia menargetkan di usia sekian bakal memiliki beberapa hal yang diinginkan untuk sementara ini, rencana Amanda ke depannya termasuk ingin menikah atau tidak, belum diketahui sang ibunda. Henny mengaku, tetap mendukung apa saja keputusan anaknya, kita sih mendukung saja keputusan anak. Karena kan yang jalanin dia, kita mah doakan yang terbaik, katanya. Amanda Manopo panen pujian usai posting berbusana hijab. Artis cantik asal Manado yang tengah naik daun Amanda Manopo kembali menjadi sorotan netizen gara-gara penampilannya. Pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu memperlihatkan potret dirinya saat mengenakan outfit kerudung dalam unggahan terbarunya. Gak cuma satu foto, Amanda Manopo bahkan mengunggah enam foto dirinya kalau menggunakan kerudung. Besar kemungkinan foto itu diunggah untuk keperluan promosi bisnis clothing Amanda Manopo. Efeknya luar biasa, netizen pun ramai menyerbu kolom komentar Instagram Amanda Manopo. Banyak yang memberikan pujian untuk kecantikan kekasih Billy Syaputra ini saat mengenakan kerudung. Bahkan tak sedikit netizen yang mendoakan Amanda Manopo supaya segera mendapatkan hidayah. Masya Allah cantik banget tulis netizen.